Ambil, ambil. Masini. Masini. Lagi. Lagi. Masini. Seorang pengedar sabu-sabu diringkus polisi di desa Palung Raya, Kampar ada, ada. Riau. Diri kok. Diri kok. Diri. Diri. Nah, ya. SH yang berupaya kabur ke hutan akhirnya tak berkotek saat disergap polisi. Ada kebuang, hei! ada loh. Hmm? ada. ada. Saat tersangka, polisi menyita 23 paket sabu-sabu siap edar. Bang, ceri, ceri, pak ceri, pegang, ceri. Hei, kau nyari apa ya? Berarti kau duduk, duduk, duduk. Tersangka sudah menjadi target polisi menyusul maraknya peredaran narkoba. pengedar tersangka juga positif sebagai pengguna narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan urin. Ini. Berapa? Hitung aja Bang. Hitung aja Bang. itu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ini 4. 16, 19. Jujur, apa ya? Ini bandar, apa ya? Panger. Gimana cara kau terakarti? Gimana cara ya? Menyuplai, kapan kau nyuplai? Ah iya yeah. benar, bahwasanya tim dari Osnal Sat Narkoba Polres Lampung sudah melakukan penangkapan terhadap bandar. Rp300.000. Penitoba TKP di Usung 3 Foto Jaya Desa Palung Jaya. Selamat datang untuk pasal Undang-undang Narkotika tahun 2009.